Ini Gus Dur Anu Pahara Panjang. Jangan busdur, misur, anis-anis, nah antaran keanehan, keanehan, diantaran lu nyana Australia. Di Australia itu salat-salat, dirangkan wartawan tawar, bahwa sudah tidak berani salat lagi dan tidak mampu sujud karena perutnya terlalu kebesaran. Banyak, di korang da'kos itu dibara tapi ternyata anehnya orang di Jakarta, negara Australia, jadi, ke Australia jadi, ayah bayar di Jakarta, jadi terjadi tangkapan Australia, cek keluarga di Jakarta, Jadi di Imahaya, di Australia ayah, eh kan di mana? karena orang di Negera Ayah, orang tapi kalau saya pergi, orang-orang kayak macam Jawa, ini berat jam, berat banget, tapi dia juga berat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 yang akan adalah lantaran ayah ayat seperti itu Lantaran terlalu lambat, terus oh. kita tetap basi di ke masih di Australia, ditelepon, kah protokolernya, tadi masih di Australia. Jadi, kalau memungkinkan, maka keputusan para kiai 10 menit terus tidak ada kita laksanakan. Soal itu juga sekian makal ini mamanan. Siap-siap, 10 menit, 5 menit, kemudian 7 menit, 8 menit, 5 menit terakhir Lantaran nafkah, acara, ini itu penyebutan Begitu 1 menit, baik, orang-orang bus dur, secara walaik tadinya lah, menit 5 menit, nakas gila jepit, sebelah ya, ejek, Itulah bus dur, lalu anu unik-unik, seperti. Nah ini iya telepon ke protokolernya, orang lembusbur di mana sekarang sekarang masih di atas kapal jadi, Gimana mana nih nah, mama jadi tak itulah seorang lembusbur bukan terima kufula kepharahanan. Hanya diceritakan di mana di atas terus ngobrol terus iya tak lu nelfon di kapal kan ini di mana ngobrol di mana no, asli itu lembusbur. Sobat para orang-orang pun keunikan ketika nyana diundang awal ke dia, sekali poha maket gitu. Tak cara sesuai jika turat nyana terhadang. Padahal itu kan mana-mana. Nyana terdia undang, iya jauh Jadinya mas secara terketahui, ini kata silawat kali iji acara keagamaan haul di masjid. Kedua acara kenegaraan deklarasi pemerintah di dulu ini di Madiun. Ketiga acara kekeluargaan lebaran, yang akan inakulah acara silaturahmi. Itulah yang terketahui musdul di mata itu masyarakat kabupaten Tangerang kalian dilukali di minta dia tambah terketat terketat itulah gus nanya nanya nanya silah nanya politik nanya ekonomi dan nanya urusan agama saat-saat di Indonesia darurat masalah politik masalah ekonomi masalah agama ramuan can putus janji dijawab kubus dur dan selesai kurang ini ketika tsunami cocok ulama Indonesia sebagian kudu disalatin sebagian ulah sebagian pandian sebagian lurucu putus putus tidak usah cukup saja dari ijiket selainnya berurat dibaca kandungannya di jangkau Jawa Mek ini ngomong, -ngomong ketika lagi masalah itu urusan urusan Mui ngarang datang gak gusdur, gusdur tidak, ada ulama di Indonesia tidak harus lagi, cukupnya cukup harus lagi, keputusan haram bagi yang hamil dan, Allah ketika musbur dimisukun jinawewe dirending-rending kun jinawewe jina artis jinaulang pemilu luar biasa oh lucu gus masyarakat saya enggak salah suka enggak jawab itu terus kita enggak keluar tawa bagaimana itu betul atau tidak itu kan untuk memperlihatkan keunikan dan kecanggihan alat saja cukup saja itu enggak jawab berarti kecanggihan alat biasa tangkarinya terjawab sudah yang memasak tepik jawab. Itu tah seorang Gus Dur sebegitu aja Korea insyaallah Alhamdulillah, ya Allah, Gus Dur menceritakan jengki jadi babaturan Gus Dur di politik politikus kabe babaturan Gus Dur di ekonom ekonomi kabe ekonom babaturan Gus Dur. Terus rakyat jelata, tukang desa KB ngarasa bahwa Tuhan Gusdur, iya kan Gusdur, kak ngecek-ngecek. Bikai KB, Tuhan Gusdur, kak katolik, oleh Tuhan Gusdur, kak berkat oleh sebab adalah ke, kepala agama, ketua agama pemimpin, agama sedunianya, nganu ditujui. Muntat ngembal, can Anglis, ngan diputus ke Gusdur, jenis orang Tengahok. Asli yang negara tanpa Gus Dur saat-saat kemarin. urusan ekonomi nu asli makumah di Indonesia urusan politik bener jeng tu bener nama pas-pasan cerita sakit ayah dan lain sebagainya dan sebagainya nah Gus Dur di Indonesia luar biasa dihormati bagi kaum intelektual secara internasional desa ruma, bahkan di Sarwa bakal bakal loba-loba tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Protestan, kini negeri anu arah Islam lantaran ngobrajeng Gusti. Mun diiran orang Belanda, orang, -orang Inggris, orang Jerman nu no arah Islam wasilah ngabanding Gusti bakal begunjungan. Terakhir, UKE bakal muncul sekira kira sekilas ya, yang mungkin kan, murid-murid Torikoh Gus Dur. Burik Gus jadi luar biasa. Terakhir, pertemuan kiai, Ini kiai. sebulan sebelum wafat, nyenyak, bertemu dengan kiai, menyentik, tercuci, kisah di pewayangan. Wayang kulit, jeng wayang golek diceritakan di hiji imah ilmu kutatangkala berbagai tatangkalan imah ayah terus ditukarnya ayah empal terus ayah terkannya seluruh aya nih aya ya digambarkan digambarkan di keluarga si jadi eta iman kita diatur diurus Tuh si ternyata cek gareng di pos kitunya, hayatnya gua yang si ternyata boro-boro terurus, menang sebab barang atau bulan, boro-boro empang beres, ternyata hujannya tanggal ala para raga tubuh, eh, ubi. non hewan-hewan potok -hewan para gitu kan Ternyata bunga palihan terkena, dipanggil di dalam bumi semak. aku main, ternyata tebi bisa cek urusan bursa. Abah gak, ini hmm, gigi-gigi bertanya, diperkebunan, kemudian perikanan pertanyaan Iya, tak, tak kenapa. Non gitu, ngarana perwakilan-perwakilan. Ya sudah, kau katakan cek segara yang tidak mengenai Dubai, tenis di coco, tabok. <laughs> cepat dipanggil cepat dipanggil jadi cepat terbisa karena hampir kan dikare ya, almu nak sekolah kenal atau punya seksi semar di sekolah urusan masjid itu mas kan ini jangan urusan mana tangga kudus kudus tapak ini kaji hasil tapak bakal menguasai seluruh Tidak ambung jadi daeng singkat nama dicepet, taya, di cepat ya di tapak. Hmm, tiga tahun khusus Semar, kadang di tiga tahun khusus <tuk> oh, Semar di Tapakui, iya kebalik-balik. Iya, eh, kok, Tapak Bayat terus, oke. Semar, tapi itu balik-balik. Gerak angin di Sumar, iya, iya, iya, iya. Ini sekarang gak waktunya ilmu, tiap abang mengangkat tangka doang. Ini sekarang balik, itu saja. Tiada pepek, merusbean ilmu. Atau pandarus ke dia, guru, nah, justru ular, bonggol guru, anehnya, harus ada yang di si atau ke angin jalan Ke sah Aya tapi bisa Mau bisa, ya di di di tapi Maka semar balik dari, daun anak-anaknya kurang mingguan Si cepet, ya di betapa tu balik-balik, kah? sebulan sama mewah, ingin gitu. Berarti nyana, tapal, lima kali, wah, gitu kan? Kekuasaan, kita udah bus bener. Nya ingin anekdot, kamu wayang, nah, dengan tak cekki semar, cekki semar, atur roti cepat, bayu, imas, saya gitu mah, gak lah, Pintanya, orang yang disana, orang yang disana, jasya mampu, lantaran ke sekolah, ayahnya ke sekolah, itu tetanggak kurawa, orang yang disana, orang jadi itu enggak kurawa. Mendaknya, ini nak tanggak, lari ke ke kurawa, lantaran cepot, nak tapak terbalik-balik. Gitu ya, orang disana, betul ditayangkan, metode yang menggunakan keputusan dia ini, antara, itu ujian-ujian keinginan. Bakalnya ayah dia yang di akhir di api orang tua. Cepat bakal ngebut dan lain. Saya lihat di mana. yang pikiranmu yang udah, Yaya meminta cerita tentang pihak awal lemah. Satu lagi aku dalang dalamnya lah, burung. ya masa kelilingnya, gambarannya, nih seperti esa. Ruma kerawikan, nih, unik sebab gusdurnya terunik dari yang unik, ialah gusdur teranek dari yang aneh. Saya percaya sepercaya, itulah Gus gusdur adalah gusdur. Mengangkat sulit untuk menggambarkan, membukukan lantaran, e, mereka gusdur sebenarnya lantaran, Ese, gusdur. Kulah didatanganku sahababara kebutaan, ii utusan gusdur. Ketika seorang duta ngobrol di Gusdur, kita kakimahkula iya, mau ditanyakan bagaimana bagaimanakah mengenal Gusdur. Itu gua jantikan, itu bisa. Ya, kemudian sebab para Kiai di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, ke Sepuh, kemudian ngamuk ke Gusdur ke Jakarta, setiap nama sampaian sebelum pulang, harus datang dulu ke Pasar Komisi Dera, nama-nama datang begitu ambrok di Lawang, kagetin di Kiai. Kita kaget, ini anak-anak ternyata. Saya ini suruh ngobrol sama anak-anak, tapi kadet ini itu seperti Tapi tetap jarang yang ngobrol, yang akhirnya panjang cerita. Saya ya seorang kiai di Jawa Timur, anu, datang ke Gus Dur, kita kayak gimana di Jawa Timur, dia belum ngerti gitu kan di Jawa Tengah, mengubah, ngobrol-ngobrol tentang Gus Dur. Baik di kalangan politikus maupun di kalangan kiai, kiasi. Gulasok. David Gusdur, Lantaran di Tangerang, tidak mengenal Gusdur. Tidak mengenal NU. NUT ya, itu organisasi milik kurang, Anu, yang nama Ahli Sunnah Wajama. Selain etak, Etah adalah di luar Ahli Sunnah Jamaah Seperti Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap baik milik atau milik urang secara praktis di itu NU urang ya. ajaran Nana di Indonesia adalah desi ku NU untuk memperkenalkan NU di Kabupaten Tangerang seorang Panggolang terus sangat sulit maka kula pernah dipanggil untuk ikut praktis di NU jadi panjang dong nah. Nah, akhirnya kula kula lain tersiap untuk mengabdikan diri di NU membawa NU yang memperkenalkan syariat-syariat, tapi keterbatasan-keterbatasan anu -keterbatasan, yang ditulang. Terus diri kurang aturan, ini bukan masalah. Ah. itu masalah. gitu kan yang ketika PKB di deketan, memang nanya pula buka, aturan-aturan jenis hujah-hujah, bukan masalah. Begitulah, ah. nah, tapi kedekatannya anu memang biasa, di luar lu terketahui dia yang pernah pada tahun sembilan, Muktamar Tarikoh di Potugiat, Ranggen Demak. Baru dipimpin Kudus burung, teteh. Berbarengan, satu hari setelah Muktamar eh, NU, kemudian Muktamar Tarikoh di Jawa Tengah, Ranggen Demak. Naya, eh, khusus, empat, nah, khusus, tempatnya yang khusus, eh, ketika ngusuh se-indonesia nah ya dipimpin ngusuh ini umumnya seru lah tapi lo bakal keunikan-keunikan ketika ter, mulai sebentar lagi akan ada tamu kita dari inggris ini adalah ahli paulikah bener, itu kebal cowok memakai wakis memakai kaos hidung, memakai rangsal, memakai kopeya tetap eh, ya, ahli paulikah lo bisa bisa hidup tetap bisa ingin ngomongin memakai wakis Malah Luar biasa Ini kaget kabe. Tersenang ternyata itu adalah Bapak Tuhan Itu Itu Tegubal jangan cerita Tentang barikat. Benang ngomong deh Tidak akan lama lagi tamu kita dari Belanda Ini pun di Nanti akan datang Tegubal datang benar baik Suara baik Salam luar Bahkan gesper lagi kada ya, itu cerah, percis, kok penyanyi, mengecek, lengkapnya, mengecek, tapi iya, justru ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejali, ya, mengejali, ya, dari tadi, bahwa ini akan menjadi dosen di Indonesia selama enam bulan, tanpa orang belanda, saya, heem, ya, rencana, hmm, diperhatikan, Mbak, itu yang ada dosenan di Jakarta Kemudian, saya cerita tentang Banten. Ayah Nuko, hagen, <laughs> nah, oh, ah, tiba saya orang Belanda, saya melihatnya di kolam karangan. Ayah, adem hagenan nang ngeyek cerita, kengerikan tentang semualah nasa nudin, singgi, susu, dan konsultan Banten. Ayah Nuko, oh, iber, nyana teo ngeri, tetek kamu ridna, tunggu sebentar, mak tahu sih, berenang naga dia kagak Terus ke perpustakaan, miliar sekitar lima menit langsung ayatnya wajib e, itu. lain masya Allah, masya Allah. Kurang apa ini? Carikan kuno Jum, uram, jauh, ya, <laughs> yang itu makhluk Allah, ayatnya ma alim berani masuk